Lama sih, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penindakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam.